Oke, teman-teman, kita bersihkan mobil truk pasir. Kita bongkar dulu, teman-teman. Wow, motor GP mantul! mobil truk mantap mobil monster keren Mobil salender Mantul Mobil bus tayo Lani, halo Hah? Hai Gani Kenapa kau masih di kota Lucu sekali ya teman-teman kita langsung bersihkan jadi bersih kita bongkar lagi teman-teman wow sangat kotor traktor Mantap, mobil beko mantul, widi-widi, mobil kontainer. keren mobil polisi kita langsung bersihkan mantap jadi bersih, wow, mobil molen mantul! Mobil pemadam kebakaran mantap, bulldozer salju. Mantul, kita langsung bersihkan, jadi bersih mantul, wow, motor GP. Keren. mobil bus sekolah mantul mobil balap keren sekali ya teman-teman kita langsung bersihkan mantul tinggal satu lagi teman-teman kita langsung bongkar wow mobil truk Mantap Mobil salender Mantul Mobil militer roket bagus sekali ya teman-teman mantap Widi Widi mobil off road <tuh> kita langsung bersihkan wow jadi bersih bersih teman-teman bagus-bagus mantul